Tampilan New Nissan NV300 Combi 2022 semakin cantik. Bahkan interiornya lebih mewah dan mesinnya lebih ramah lingkungan. Untuk meningkatkan kenyamanan pengemudi, kabin new Nissan NV300 Kombi 2022 telah direfres total. Interiornya menawarkan 9 kursi dan dilengkapi dengan penyimpanan di bawah kursi tergantung pada variannya, dashboard baru dengan tombol satin chrome dan warna karbon gelap mencerminkan gaya interior mobil penumpang dengan tampilan premium, Sementara volume kargo telah meningkat menjadi lebih dari 88 liter termasuk kompartemen penyimpanan di bawah jok menjadi 54 liter memberikan tampilan baru Nissan NV300 Kombi salah satu kendaraan penyimpanan terbaik di kelasnya Dari luar, Nissan NV300 Kombi 2022 yang baru menonjol dengan tampilan yang kuat dan dinamis berkat kunci grill baru Elemen desain yang menjadi ciri khas lini kendaraan niaga ringan Nissan, yang telah diperkenalkan di pasar dunia Peningkatan eksterior lainnya termasuk tampilan eksterior depan baru, disempurnakan dengan lampu depan LED baru dan lampu daytime running, DRL, khusus Upgrade lain yang menyempurnakan tampilan NV300 adalah velg 17 inci yang tersedia pada beberapa varian. Nissan Motor menawarkan mesin diesel DCI 2000 cm3 dengan 3 pilihan tenaga, 110 tenaga kuda, transmisi manual, 150 tenaga kuda, transmisi manual dan otomatis DCT, dan 170 tenaga kuda, transmisi otomatis DCT. Mesin memenuhi standar emisi Euro 6D dan didukung oleh turbocharger variabel geometri, Tenaga lebih besar dari sebelumnya, termasuk torsi hingga 380 Nm, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, membantu keluarga dan pemilik berkendara dengan tenang, Blind Spot Warning, Land Departure Warning dan Traffic Sign Recognition tersedia dalam beberapa varian, minibus juga memiliki dua airbag depan yang baru ditingkatkan.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 Di beberapa area, minibus baru ini menawarkan solusi multimedia berperforma tinggi yang ditenagai oleh layar multisentuh Nissan Connect 8 inci Nissan Connect menempatkan pengemudi dan penumpang infotainment dan navigasi di ujung jari mereka dengan konektivitas tanpa batas melalui smartphone, Android Auto dan Apple CarPlay New Nissan NV300 sudah menjadi kombi serbaguna untuk keluarga besar dan profesional transportasi penumpang New Nissan NV300 adalah inovasi desain kendaraan penumpang berukuran sedang yang cerdas dan nyaman Sebuah van yang menawarkan lebih banyak ruang dan kenyamanan kepada pelanggan